Ya ya ya 1 2 3 <gulakan> <gulakan> Jadi <gulakan> mungkin tuh bung-bung sekalian untuk dapat tips keluarga seperti kami, carilah istri yang kaya, kaya. Kami penasaran sebenarnya, kenapa kok judul namanya podcaster jalanan, kenapa enggak podcaster apa? Rumahan, gitu. ah, rumahan, kiosan, ah, kiosan, atau kaki brosiran, Atau grosiran, ah, grosiran bisa, eceran bisa. juga bisa. <laughs> <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast jalanan yang penting podcast. Iyalah. Oke, okay. selamat malam para pendengar podcast jalanan ya. Malam hari ini uh, podcast jalanan kita bajak ya Bang Andi ya. ya kita bajak. Iya, jadi ini studio mininya kita kuasai dulu, kita jajah sebentar. Karena kita penasaran ini dengan pembawa acara podcast jalan yang, yang sangat fenomenal ya di tebing tinggi ya. Iya benar sekali Bang Bima. Uh, jadi hari ini kita mau tanya-tanya tapi tanya, tanya aja bebas dulu ya. Cuma nah, kabarnya dulu ke yang pertama untuk Bung Arif? Sehat Bung Arif? Sebelumnya sehat Bung. Iya. Namun di, mulai take udah mulai kurang sehat kayaknya kami. Iya, Terutama aduh. saya. Agak gereges gitu gimana badannya ya Bang ya? Iya, iya, iya. iya, iya, iya. karena <laughs> tadi dari awal udah salah. Podcast jalanan, kami podcaster jalanan. Oh, podcaster jalanan. Iya. Jadi jadi gak ada ternya ya? Tadi nih, tadi nih iya, tadi iya, ada ternya ya. Oh, Bung Bima okay. tadi nggak ada nyebutkan. Kurang gang. ter Bang Bima ya, kurang. kurang ulang-ulang ter, ter, ya. bisa diulang. Mungkin. Eh. Oke, okay, eh. nah ini dia pelayan seksinya ya. Iya. Oke, okay, jadi para penikmat podcaster jalanan tebing tinggi di sini kita disuguhi ada apa ini Ubi ya Ubi, Ubi. ini salah satu suap ya untuk apa ini pembawa acara podcaster terjalanan selain ada Bung Arif seperti biasa ada kembarannya pasangannya yaitu Bung Irfan yang biasa disapa dengan Gembel selamat malam Bung Gembel sehat Selamat malam, Bung. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Kok kayaknya pada gak semangat ini? Apakah karena kita bajak acara ini? Engga, enggak, enggak biasa saja. Iya. Kalau saya biasa saja. Biasa saja ya. Oh, karena okay. memang begitu perawakannya. kita kita sekarang mau menguji juga eh uh, setangguh apa sih uh, yang mau menggeser posisi kita ini pergeser jalanan apakah eh uh, bisa apa? Bisa di atas kita, Bung ya? Uh, atau... Sulit gak, Bung? Karena dari awal udah salah. Nah, mangkanya kan banyak mungkin yang melihat, Oh la jalanan mudahnya itu ya kan? nggak uh, punya apa-apanya itu. Pandinya uh, cuma ngomongnya itu. Nah ini kita coba Bung coba, ya kita kan? Coba, kita uh, coba osnya. Sebenarnya mudah Bung Kempel Cuman iya. kalau sudah mulai tek, Ya macam yang bilang Bang Andi tadi ya. Uh, Blank dia, kosong kosong, ya, kosong, kosong. Kosong, kosong. Kosong, ya, kosong, kosong, kosong, kosong. adalah nah, hampa. Jadi, udah hmm. gak usah banyak cengkune ya. E. <laughs> gak usah banyak cengkune. <laughs> Kita juga, sebenarnya niatnya gak ada yang mau ditanya ini. Ya, uh. Bung Arief dan Bung Kempe. Kami cuma Yuk. mau menjajah aja ini hari ini. ah uh, Gitu ya, jadi. Kami penasaran sebenarnya. Kenapa kok judul namanya podcaster jalanan? Kenapa enggak podcaster apa? Rumahan gitu, arumahan, kiosan, ah kiosan atau enggak, kaki lima atau grosiran. Atau grosiran bisa, Eceran ya. juga bisa. <laughs> nah, coba, boleh, coba silakan. Boleh, boleh. Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Bung Gembel. Oke. Okay. Silakan Bung Gembel. <laughs> ya. ya. Oke. Okay. Ini kayak kita enggak dapat sponsor. Oh, biar sedikit. Oh iya. Logio coba cuma satu. Coba mbak ditambahin lagi air putihnya. <laughs> iya. Tidur. Oke silakan, silakan. Iya, Ini boleh, Bung Arif atau Bung Kembel. Oh, Bung tadi, Kenapa namanya Podcast, podcast terjalanan? terjalanan? Jadi sebenarnya sebelum Podcast Terjalanan banyak nama yang udah kita coba. Dari asal info. Asal info. Street iya. hmm. Podcast. Trip podcast. Ah. Hmm. Oh podcast ini itu ya, hmm, podcast anu-anu ap ap apalah heeh uh buka -uh. suka keyboy bukan ya itu bukan, itu ya, melakukan itu benar ya. benar benar itu semula itu sering podcast apa itu ladyboy itu hey, ladyboy. Ladyboy. Ladyboy. ladyboy jadi awalnya kita sejarah podcaster jalanan ini uh, kita ke pispis go jauh jauh ya? jauh <laughs> piece, piece. Ternyata sampai -sampai ya ternyata sampai-sampai ke sana ya luar biasa ke pispis belum ketemu mohon ya belum belum belum. belum, belum, belum. Itu ketemu inspirasinya di simpang tiga Sipis-pis atau gimana? Enggak, maaf, Bung. Ah. Biarkan dulu saya selesai. Oke, oke, oke. Namanya penjajah Bung. Suka-suka <laughs> dong. Benar, penjajah benar. kan suka-suka. <laughs> Tapi ya, maaf, benar. Bung, biarkan dulu. Biar oh, iya, iya, iya, iya, iya. <laughs> jadi, awal mulanya kita ke pis pis uh, jadi terciptalah poket serjalanan. Urusannya apa, <laughs> biasa kan tuh ya kalau orang ke pis itu ngambil durian, ah, ya. kenapa oh. bisa tercipta podcast iya. ini dari pispis pis gitu. Ini udah cerita ah, di kita, belum? Kita Loh, tahu. Belum, jadi belum ada. kok nyari durian? Ya jadi, mungkin sering juga. Jadi sering pertanyaan memang nah, terlontar sama kita ya, mm. hmm. podcast jalanan baru berapa lama? Dua bulan, jadi hmm. baru dua bulan, kok udah adsense ya kontennya yang nonton? puluhannya, mm -hmm. paling banyak. ratusan. Mm -hmm. <laughs> kan. gak udah ya? iya kita ke pis minta namanya biar cepat edson juga gitu. oh, oh. bakar menyan. <laughs> iya. jampi-jampi. tapi bakar menyan. menyan kita bung ya? menyan gak bawa, biasanya kita kalau sebelum podcast memang bakar menyan. menyan. Bakar menyan. Ayat ini carmennya. ini kurasa Bang Andi karena kita nggak bakar menyan ini maka tadi salah salah aja pembukaannya. Bisa ya. jadi, tadi kan Bisa udah jadi. aku beli tadi, tapi abang ya makan. <laughs> harusnya dibakar, harusnya kan dibakar, ya, ya, ya, kenapa ya. dimakan ya, gitu iya, Iya iya iya iya. <laughs> nah, jadi uh, untuk podcast terjalanan ini sampai hari ini udah buat berapa konten kira-kira, Bung? Sampai ribuan kah kira-kira? Belum. Belum, puluhan pun belum. belum. Merendah mungkin ini. 2000, ribu ah, Belum bro. Belum ya. Banyak pun uh, yang belum kita upload ya dari ya. bulan puasa. Tapi, ya. tapi Bung kok subscribe-nya udah banyak? Eh. kan tadi kembali lagi ke si psp Iya, iya. Subscriber kita pemalas. sampai saat ini iya. 2900-an. 2980, 2900 oh. 80 atau oh. 90-an gitu. Sikit Untuk lagi. Iya. Yeah. Waduh luar biasa. <laughs> Sikit lagi kita sampai satu juta sedikit lagi 1 juta satu juta subscribe ya. <laughs> ya iya satu mohon su 2, iya 1 juta saat ini 2.900an sebentar lagi kami 1 jutaan. jutaan oke oke sedikit lagi oke. satu jutaan luar ya, biasa, mungkin kami ya. sedikit lagi yang awalnya biar cepat action ke peace mungkin kami agak ke sindaraya, sindaraya. agak iya. dikit biar cepat iya. 1 juta atau oh, ke oh, apa? Iya, iya, iya. Uh, gunung Sagi, kidul ke gunung merapi juga bagus <laughs> <laughs> ke gunung merapi <laughs> iya uh, jadi ini <laughs> Ini kan satu-satunya di tebing tinggi yang namanya podcaster jalanan atau ada Sekali. podcaster yang lain kira-kira? Di tebing tinggi di kota kecil mungil yang centil ini? Oh kalau di tebing tinggi kita mengakuin bahwasanya kita podcaster jalanan satu-satunya. Di Indonesia hmm. dan di dunia kita juga satu-satunya Satu-satunya ya? podcaster oh, satu jalanan. Channelnya iya. ya. Luar biasa, ya luar biasa. <laughs> Mungkin kalau pertanyaannya ada nggak formatnya? podcast juga di tebing tinggi mungkin ada, ada tapi ada. yang paling terkenal dan paling ganteng keren iya. itu ya kami masih oh, iya. iya, nomor sih. satu terbaik terbaik, terbaik ya. sedunia se dunia kopi se dunia kopi <laughs> Luar biasa, ya? iya. Luar biasa. Uh, jadi ini uh, para para pendengar atau penikmat ini tahu nggak dia sebenarnya siapa anda berdua ya? Enggak. <laughs> Enggak. <laughs> ya. karena saya saya sendiri aja melihatnya hmm. no. agak Iya, anak risih apa gitu ya? Yang satu tengok ada rumput lautnya di bawah itu banyak. Itu ini, ini jangan-jangan X anggota Amrozi. Nah, Mungkin bisa dijelaskan. Ah, ya, ini siapa sebenarnya hmm. anda ini? Iya. Hmm. Ya sebenarnya kami adalah bagi kedaulatan ter, tertinggi di negara ini Bu. Bagian tertinggi di negara ini. Hmm. Siapa itu? Hmm. Ya kami rakyat. Oh rakyat. Rakyat, uh, rakyat uh. biasa, rakyat jelata. Langit, kan tertinggi. Oh <laughs> iya <Langit. laughs> rakyat langit. langit. Rakyat <laughs> langit. Dimakan, dimakan. Dimakan nih, <laughs> ya. dimakan nih. Dimakan nih, dimakan nih. Uh -uh. Dimakan nih di makanan. Uh -uh. <laughs> Uh -uh. iya, iya. Ya kopi coba satu gelas <laughs> ya. Iya, luar biasa ya ini. Ada lagi yang mau ditanya bang Bima. Uh -huh. Banyak kan hal yang menarik ditanya kan bang Bima. <laughs> <laughs> Oke jadi Bung Arif ini hanya rakyat. <laughs> eh. <laughs> iya. Luar biasa. Eh Bung biasa. Bima kami biasanya <laughs> waktu podcast kami ganti gantian bertanya. iya <laughs> Bagian kami jatanya <laughs> iya, iya, udah iya, iya. udah rata. Hmm, gantian, gantian. Tadi kami Bung Arif di belakang sudah bagi. Udah bagi udah oh, sudah bagi, sudah bagi, ya. memang. Oh. Saya, jadi, saya bagian bertanya. Bang Andi bagian makan. Iya. Aja. aja bagian Atau udah, mendengar. Iya, ya, ya, ya, bagian bagian. Ya, ya, ya, Bung Andi. <laughs> Aduh, ya. Jadi luar biasa ya minumnya. Gali-gali gelas. Iya. Oke. Nah, jadi Bung Arif ini nggak maksudnya begini. Nah, hmm. barangkali biar seluruh masyarakat baik di dunia maupun di akhirat yeah. tahu ya. Ah, ini. Sebenarnya Bung Arif ini contoh profesinya apa? Apakah contoh profesinya memang seorang pendakwah? Biasanya atau... kalau contoh titik ah. dua. Iya. Contoh titik <laughs> dua. dua. Iya. Iya. iya. Tidik, iya. iya. Titik ya iya. Jangan diganti pokal ya. ya. Jangan ganti ya. <laughs> nah, jadi maksudnya begini Bung Arif. Uh, apakah Bung Arif ini punya apa ya pekerjaan tetap atau kerjanya cuma? Ya, ini pertanyaan uh, untuk Bung Arief aja ya, berarti saya udah bisa bermain dulu? Belum, nanti nanti nanti. <laughs> ada, ada bagian asing -asing, ada, asing, ada ada, ada. ada, ada. Ya, atau uh, atau <laughs> pekerjaannya itu nyambi-nyambi, contoh nyambi nyopet, nyuri, iya, atau iya. apa gitu kira-kira. Pekerjaannya, ini pertanyaan yang paling susah saya jawab. Hmm. Kenapa, kenapa kok susah? Namun susah. karena anda gak punya kerjaan? <laughs> iya. Uh, jadi setelah jumpa Bung Gembel baru kami tergabung dalam satu perusahaan. Apa itu namanya? Pokoknya pekerjaan kami itu ngopi. Ngopi. ngopi. I, luar iya. biasa sekali ngopi ya. <laughs> Cari uang sekedar hobi. <laughs> Cari uang itu hanya sekedar hobi, ngopi, hobi, hobi, hobi, hobi. Hobi, hobi. hobi, Hakikatnya ngopi. Iya. ngopi, Jadi ya. kerja kami ngopi. ngopi. Kalau ditanya apa kerjanya? Ngopi. ngopi. Ya ini lagi kerja <laughs> ngopi. Benar-benar iya, luar biasa ya. <laughs> kerja -kerja. Jadi kerja. jadi para pendengar Anda sebenarnya hmm. ternyata kalau Anda pemburu uang Ternyata Anda telah menyalurkan hobi Anda. Ya karena hobi itu, karena cari uang itu hobi ya. Hobi. Bukan hobi. suatu kebutuhan. Bagi kami. Bagi bagi, kami. bagi mereka ya. Jadi kalau ya. Anda mau contoh boleh. Ya. Terjamin masa depan Anda akan suram. Oke lanjut ke Bung Irpan dulu. Bung Irpan. Bung Irpan, Bung Irpan ini kalau ditanya Irpan, saya rasa di keplingnya enggak, enggak kenal Bang Andi. Enggak. enggak paham pasti. Enggak paham. Tapi kalau tanya. Gembel. Gembel. Gembel. Tau nah. Ini pertanyaan yang besar, pertanyaan terbesarnya adalah nama anda Irfan, mm -hmm. kenapa dipanggil gembel, kenapa? Kenapa pak? Karena mungkin pemirsa pada penasaran nih, kan? iya, kenapa iya, iya, kok iya. bisa gembel gitu. Iya, iya. Ya, jadi bener, jangankan kepling, sekdes saja mungkin nggak tahu. Sekdes yang nah, mau gaduh hari itu? sekali. <laughs> iya bukan. Seklur itu? Seklur? Eh, se -se seklur, seklur. Oh, iya. se -se Sekuler. Se -se okay, iya. se Berarti karena udah disebut seklur yang mau gaduh, uh -uh. uh, mudah-mudahan seklurnya nonton. Uh, iya, halo. Uh, siapa halo. dulu? Saya hello dulu, saya hello dulu. Jadi uh, ini saya perkenalkan nama saya siapa, kemarin kan nanya-nanya kamu gak kenal saya? Uh -uh. Ya kenapa saya harus kenal kamu gitu kan? Oh, nah, Oke. Okay. Jadi biar saya perkenalkan diri saya, biar saya gak kenal kamu juga gak apa-apa. Udah cepat sikit, <laughs> aduh siapa nama anda sebenarnya? Iya. Saya lebih akrab dipanggil gembel. Alasan? Gembel ya asik aja gitu. Karena gak sultan? Iya. Iya, iya. Jadi kalau gembel itu gak ada yang menghalangi Bang iya. Andi ya? Terserah mau tidur di mana ya? Mungkin ada makna yang lebih spesifik dari kata gembel iya, itu. Iya, iya, iya. iya, iya. benar-benar kan, nih. Bung Irfan. Iya. Sebenarnya penjabaran ini mahal, momennya harus besar gitu. Oh, ah. Maaf, Bung. Kita ada sponsor di belakang kok. Oh iya. Iya, kita ada sponsor. <laughs> Obat nyamuk tiga roda? Empat roda sekarang, bu. Kalau tiga dia pincang, Bung Ya. Ayo, ayo sponsor oke, yang mau masuk boleh ya. Ah, sponsor Kira -kira. yang mau apa? Langsung hubungi nomor WA kami berdua di bawah ini. Nanti ya. ada ya, di bawah. <laughs> ya. Ada ada okay. ya nanti ya. Oke, okay, saya okay. anggap ini besar karena uh, saya salut uh, dan bangga Anda berdua udah berani baca posisi kita gitu kan. Jadi oke okay, saya jawab. Uh, Gembel tuh sebenarnya akronim ya, singkatannya hmm. Hmm. dari gemar belajar. Gembar tambah es dia, S. biar dingin. Jangan pakai jet, kalau pakai jet kencang kali. Oh. Jadi kalau tambah es dia sukses. Oh, sukses. Jadi gembel gembel Lebih tepatnya GEMBELS ya gemar bukan belajar, sukses. Iyalah. <laughs> iya, iya, iya, iya, iya, iya. Saya gemar belajar. Hmm. Tapi, Tapi gak sukses. Tapi nggak sukses. Tapi hari ini saya masih eksis bung, dengan pengangguran saya. <laughs> <leng> iya iya iya iya. Jadi kalau mau jumpen saya gampang. Gampang. Dimana? Uh, dimana? Ada tempat khusus? Kantor. Kantor. Kantornya di mana? Dunia kopi. Tuh, gembel kerjaannya ngopi. Iya, iya benar. Kantornya dunia kopi. Jadi saya dan Bung Arif uh, pulang ke rumah tidur bangun tidur minum kopi di iya. kantor. Gak di mandi orang. ya? Gak mandi. Luar biasa sekali. <leng> <leng> <leng> iya, iya, iya, iya. Oke, pertanyaan yang barangkali ditunggu-tunggu ini sama pemirsa Apa semua ya. Hmm. Anda ini berdua punya keluarga enggak kira-kira? <laughs> ini, ini ini. Anda ini punya yeah, keluarga enggak kira-kira? Yeah, yeah, yeah. Kok kayaknya yeah. kok hidup Anda ini enggak ada beban. Iya yeah, iya yeah, yeah. Yang satu bilang cari uang itu hobi hmm. gitu kan. Janganan hmm. kan enggak ada beban untuk ngasih keluarga, hmm. ngasih yeah, yeah. anak, ngasih istri hmm. gitu. Atau memang jangan-jangan Anda ini sudah diasihkan uh, gitu? uh, <laughs> Gimana kira-kira? Sambil dimakan hobinya Mbak. Iya iya iya. didingin ya. Aduh. <laughs> sponsor yang mau masuk jadi, ini silakan ya jawabannya siapa yang mau jawab nih silakan bung siapa yang lebih tua dululah? silakan silakan jadi, bung arief lah dulu jadi sebenarnya itu tadi hmm. karena pekerjaan kami ngopi hmm. dan cari uang itu hanya hobi hmm. ya terkadang sih. ya alhamdulillah saat ini keluarga masih ada hmm. Masih hmm. ada ada ya? masih ada, ada alhamdulillah ada. dan masih tergabung dalam Kakak yang sah, kartu keluarga yang sah kami, hmm, iya. namun kayaknya pertanyaan ini sebenarnya cocoknya yang jawab keluarga kita ya iya. Bung Gembel, <laughs> ya, ya. mengakui atau tidak <laughs> Iya. Tapi intinya anda berdua ini punya keluarga ya? Punya, punya. keluarga Walaupun statusnya diakui atau tidak? Nah, iya <laughs> Yang penting punya, yang punya, ya. Keluarga. Yang punya iya. keluarga Ya Insya Allah Keluarga kita itu sayang, terutama istri itu sayang, sayang sama kita. Jadi sayang. kalau teman pun datang ke rumah, Insya Allah kan, dibuatkan tema ini. Walaupun iya. setelah pulang, gelasnya pecah? <laughs> <laughs> Ayo nggak berani, nggak berani jawab. <laughs> <laughs> Aduh. Jadi Bahan. mungkin tuh bung bung sekalian untuk dapet tips keluarga seperti kami, carilah istri yang kaya. Kaya. yang kaya iya, iya, iya. baru yang kaya. biar bisa yang Sultan itu istri kami iya. kalau kami tetap gembel Oh, <tuk> oh benar sekali, benar sekali. <tuk> Oke nanti suatu saat kami akan bajak lagi dan kami undang bintang tamunya tuh istri <tuk> <tuk> <tuk> haha oh, boleh Saya kira mau ganti istri yang kaya <tuk> <tuk> Jadi Aduh. langkah kita udah benar, bung, ya, bung. Makanya kalau mau ngikutin langkah kita, yaitu pilihannya. Oh, Jadi benar. gini, eh. bung, bung, bung apa, bung Andik dan bung Bima hmm. uh, bersinggungan pertanyaan uh, bung Bima. Pernah istri saya ditanya hmm. oleh tetangga lah ya, tetangga di dekat rumah. Uh, Wirda, kan, nama istri Wirda. Wirda. Sebenarnya si Arif itu suamimu kerjanya apa sih? Mondar mandir, mondar mandir, nah kan? Oh, tapi kan karena kami nggak pernah ri, ah, ya kami sebenarnya keluarga normal kalau di depan orang, hmm. kalau di dalam kami abnormal juga. Hmm. Kan. Uh, baru jawaban istri tadi setelah pertanyaan itu, aku juga nggak tahu bu apa kerjaannya. Yang penting kalau aku minta uang ada uangnya. Ada ya? Heeh. Uh -uh. tuyul, lebih tepatnya tuyul. Uh. Mandar mandir mandir-mandir bawa uang. Uh. Kami ada menyara tuyul bego. <laughs> oh. <laughs> itu karena dari speech-speech tadi ya? Oh, iya. Udah mulai mengerucut ya. Paham. Mulai mengerucut. Iya, iya luar biasa ya. Uh. Untuk teman-teman pemirsa yang nonton ya, ada tips untuk kalian yang lajang nih ya. Berarti cari istri itu yang kaya. Kaya, kaya, kaya. yang kaya. Uh, ladang tawinya lebar. Iya cantik, iya, cantik. iya. cantik yang cantik. Cantik, cantik. Anak tunggal ya? anak, anak tunggal. tunggal Pak juga, bapaknya ada batuk batuk. Iya iya iya iya iya iya iya iya. Baru yang hidup kalian bisa kaya. Biasa. Tips terakhir. Biar bisa punya pekerjaan ngopi. ngopi. Ngopi benar. Barangkali tips terakhir tadi bang Andi ya coba koleksi tuyul, begu dan sebagainya untuk memperkencang pendapatan. Nah. Hmm. Selanjutnya, ini barangkali pertanyaan terakhir ya karena ada bidang tamu yang akan kita dudukin kembali ya. Uh, kamera boleh disorot di sana. Uh, itu ada dia bintang. lagi. <laughs> itu kemarin kita udah ketemu ya. Iya, udah. Ayo ketemu. Uh, kemarin kita udah coba aja beliau untuk podcast ya, cuman eh uh, tidak lulus sensor ya oleh KPI ya. Ah uh, itu. Jadi kayaknya lagi nagih baju Masnya. Iya, <laughs> iya, iya. Iya. <laughs> Oke. Okay, nah, pertanyaan terakhir nih untuk anda para pejuang apa nih pejuang... Sedekah. Pejuang sedekah ya. Uh, 2M. 2M. Uh, anda ini kan kerjanya ngopi. Iya. Yeah. Kerja ngopi. Iya. Yeah. Bangun tidur ngopi. Iya. Yeah. Mau pulang ngopi. Ngopi. Lalu kira-kira uh, kenapa kok tingkat apa ya, tingkat... Posanan. Sosial tingkat sosial anda ini tinggi apa yang bisa dibagikan kepada oh, tahu para dari pendengar? mana? Karena saya pernah baca koran nah. ya karena nggak boleh sebutkan nama perusahaan ya iya. karena itu uh, salah satu etika jurnalistik ya. Benar-benar. Jadi hmm. ada di situ foto foto hmm. anda berdua anda lagi bagi-bagi nih. Bagi-bagi apa? apa? Pas foto pas foto <laughs> berdampingan. Iya, anda lagi bagi-bagi nih. Kami kali-kali yang tahu. Bagi-bagi susah. -bagi susah. Bagi -bagi. situ ada bacaannya jangan lupa. Titik-titik. Ah ini apa? Ini jangan kenapa? lupa apa ini? Iya. <laughs> Jangankan mereka, saya juga bingung. Iya, <laughs> <benar. laughs> kemana pernah nggak kompak ini? Karena begini, karena kan ada isu yang dimuat di media itu bahwasannya anda mau nyalon ini. Oh, oh itu benar iya, iya, kalau iya, mau iya. nyalon. Ah, jelaskan itu. Bung, jelaskan Bung. Jadi, buat pemirsa kalian mungkin udah terendus ya kan? banyak uh, iya, uh, uh. Banyak. kan kita 2024 mau pilkada. Pilkada atau pilkab Pilkadus. <laughs> pil, pil apa ini? Atau pilkoplo? Pil, pilkada. <laughs> pilkada. Maksudnya Bet. nyalon wali kota gitu? I, iya. Loh saya kira keriting rambut tadi. <laughs> ini oh buah, saya... oh nyalon. <laughs> oh Mbak Persok. Iya. <laughs> <laughs> Ini nyalon apa sih ini Bang Bima sebenarnya? Saya nggak bisa ngomong saya. Kami kalau nyalon nggak urusan gak rambut, Bang. Uh -uh. Bung ngurusi uh -uh. yang lain kalau nyalon. Uh -uh. <laughs> iya kan? Iya bener benar. Plus, plus plus. plus uh, plus, plus plus. Uh, nyalon plus sampuan. Oh. Jadi tadi kami nyalon pilkada, itu memang benar. Kami akan maju go untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota ini bang tolong istrinya di pulang bang. Adek, adek. Enggak, abang kerja, abang kerja. Duduk situ, duduk situ. Iya, tuh, Iya adek, pulang, pulang. Tolong duduk. dong, tolong dong security kerja. Saipul, Saipul mana Saipul, Saipul. Saipul. Saipul. Tolong dong. Tolong keamanan. Tolong dong Saipul, aduh gimana sih. Abang kerja, ngapain dijemput? Aduh. <laughs> Adek situ, adek situ. Tunggu Abang kerja, Abang kerja sini. situ, adek situ. Abang kerja, kerja. Ngapain di Jepun? Gitu. Aduh ini studio nggak ada security-nya ya. Mana Saipul biasa yang jadi security, Saipul, Saipul tolong dong. Depi, Depi. Tolong-tolong Depi, Depi, Depi tolong Aris. Aduh gimana? Kang Ruja, Kang Maman, Kang Kendol. Kakak Dep. Depi, ah. Depi tolong dong. Aduh, Ma. Tolong dong Depi. Ini kakaknya, tolong. aduh walah oh oke okay, oke okay, oke okay. kau nuang belanja udah oke okay, lanjut lanjut lanjut lanjut oke okay ya uh, saya rasa itu masalah konflik pribadi ya dari karyawan studio dari podcaster jalanan ya oke okay. adek pulang Adik. nah jadi <laughs> aku nggak kuat <laughs> oke okay ya udah udah pulang <laughs> Udah pulang. Oke okay, ya? Ini... Oke okay, guys, ada. Pandi nola ada. Di sini Andi ada nola sedikit nih. apa ya, ada sedikit gangguan alam ya, jadi... Lagi kerja uh, lho. Apa ya? Ngerti dia nola? Uh... Udah, udah. Udah pulang, tunggu di luar. Kerja lu. Udah, udah, udah. udah oke, oke, oke, oke, oke. Gak usah salaman. Gak usah salaman, ya udah, okay, udah. Iya, iya, iya, iya, iya. Iya udah pulang ya pulang, udah jajan jauh jauh sana jajan jauh jauh. aduh Ya yeah, yang jauh ya jajannya ya. <mukup> <mukup bı> <mukupımızı> <mukup> <yuk>, bung Mima bisa dilanjut cerita tadi ganggu aja. <mukup> Jadi. <mukup> <mukup> <mukup> <Bikin>. <mukup> Ternyata kita bukan hanya dibajak sebagai host, jadi situasi juga kena bajak. <laughs> jadi untuk para pemirsa di rumah, hati-hati. Hmm. pelakor -hati. <laughs> itu bisa datang kapal. <laughs> ya, ya, boleh, <laughs> boleh. Abis Tari. bunga. Ya Allah. Aduh kopi gak ada tambah <laughs> nih kopi. Tolong dong air putih. <laughs> Bisa dicelur aja, dicelur <laughs> oke. Okay, lanjut ya, uh, hmm. nyalon tadi ya, sampai katanya mau jadi calon wali kota. Ah, kota ini ya, kota ini ku ini. ah uh, uh, Jadi, anda ini pengangguran, Bung. Mm -mm. Uang dari mana? Mau nyalon? Emang nyalon harus pakai uang dari mana? Nanti serangan udara tengah malam. Ada <laughs> <laughs> ini kok, berlagu, bodoh apa ya? <laughs> Jadi yang harus Bung tahu tadi ini bagian dari tim SES kami yang baru datang Jadi pergerakan kami sudah dimulai Untuk penggalang penggalangan dana Iya iya iya Jadi ini itu apa ya ketua tim pemenangan ya? Iya itu ketua tim pemenangan kami Jatahnya nanti apa itu Bung? Apa? Kepala dinas apa Sosial Iya Bang Andi ketawa-ketawa saya makan gaji putar ya ya Harapan kedepannya ini nyalon nanti apa? Apa? Menang atau kalah? <laughs> <laughs> Karena kan itu pilihan, iyi, itu pilihan. Iyi, <laughs> mau milih menang atau kalah? Mungkin kita juga berharap iyi, tahu ya. Mungkin iyi, nonton iyi, juga yang lain mau tahu gitu. Karena kami juga punya harapan untuk anda <laughs> untuk kalah. <laughs> <laughs> <laughs> Jadi kalau visi misi kami itu mau menang mau kalah kami tetap podcast. Yang penting podcast. Podcast. Iya lah. Oke oke oke. ya, manghibur. Jadi enggak-enggak tujuan kami podcast bukan, bukan menghibur ibur. Memberikan informasi Enggak-enggak enggak. Kalau kata Bung Arief sesuai pesanan oh, Sesuai pesanan, pesanan. Iya <laughs> nah, Oh jadi. ya yang masuk ya oh, iya. Membahas yang tak terbahas iya. Mempermasalahkan yang tidak jadi masalah iya. Nah untuk sponsor boleh ya siapa aja silahkan telepon nanti okay. ya nah, <laughs> jadi untuk... Terima sponsor kan Terima Terima, oh, iya. terima. Iya. Karena penghasilan so. kami lebih besar yang offline daripada yang online iya. wow. Tapi sponsornya asal jangan berat Bung ya. Iya Oh, gak, kami, gak bisa, kami gak, ya, nanti gak bisa dipajang. Nanti. Nah, gak bisa dipajang di meja. Kalau <laughs> oh, iya, iya, iya, iya. taruh di sini, iya. beku apa? Iya. Gak bisa truk. Berarti nanti namanya jadi podcaster halaman. Halaman, <laughs> <Kalo> halaman <laughs> harus butuh halaman. Betul, betul. betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul Berarti kami kan podcast nanti di kruan beku itu. <laughs> <laughs> iya, iya, iya, iya, luar biasa ya. Galian sih, atau podcaster galian sih? podcaster galian sih. Jangan ya, tetap podcaster jalanan ya. Jadi... Uh, udah udah berapa dapat duit dari podcast ini? Mau tahu, Bung? Oh iya dong. Karena kan mungkin banyak tuh yang komen-komen di bawah kan kalau yeah. dia podcast pesanan yeah. barangkali ini jangan-jangan pesanan dari kepala dinas perwaktuan, <laughs> ya kan? <laughs> Atau dia jadi pesanan uh, kepala Disnak ah eh, di kepala dinas apa tuh pemakaman pemakaman gitu. jadi udah ini kapling, kapling, mau kapling, jawaban kapling, menarik atau tidak menarik nih menarik, menarik lah tentunya menarik, menarik. kalau menarik. jawaban menariknya nanti kita kasih tali ya tarik aja tuh truk-truk di pinggir jalan oh luar oh. biasa sekali ya ini menarik. imajinasi truk, ya? jadi oh, gameball -game. itu nggak jauh-jauh dari jalan ya ternyata iya benar-benar <laughs> iya jadi ya. Ada enggak itu, itu, itu jawaban menariknya. Iya, penghasilannya ada enggak oh, gitu loh. Dari podcast? Iya, kalian kaya enggak dari sini? Banyak, banyak kaya. Banyak, kaya, ya. kaya. Banyak. Alhamdulillah. terhingga nanti, nanti kita buat aja lah kayak orang kaya. Kaya orang yang di rumah Kaya podcaster? Rumahan. rumahan eh. iya, iya. Karena sesuai dengan anjuran eh. dari pemerintah yang suka pemerintah itu di rumah aja. Di rumah, aja. Aja. Iya. rumah, rumah iya. aja. Iya itu. Berarti Jadi, kami melawan pemerintah? Iya. Enggak sih. Karena Anda ini di jalan mana sebenarnya? Oh berarti Anda, uh, Bung nggak mendukung pemerintah? Iya, sebenarnya. Iya. Tadi Bung iya. bilang di rumah aja sesuai ah. anjuran pemerintah. Tapi oh, iya. terus saya tanya, kalau kita di jalanan melawan pemerintah? Nggak juga. Berarti Bung nggak sepaham sama pemerintah. Iya, iya. Nah benar, oh, iya. Bung nggak sepaham. Jadi yang saya pusing ini. Ini kawan saya ini di pihak, siapa sebenarnya? Ah Itu loh. Ini kawan saya di pihak, siapa sebenarnya? Kalau masalah pemerintahan ini, kita kayaknya mm. harus bisa. Oh, oh iya. Karena ini, hmm. hmm. ini terkait dengan pekerjaan ya? Iya. Enggak telawan, belum telawan. Belum ya, belum ya. Loh berarti maksud Bung ingin mencoba melawan? Enggak, enggak, enggak. Ingin mencoba melawan pemerintah Bung? Enggak, statementnya. prokes, prokes. Pemerintah enggak telawan. Nggak. Enggak, ini ada rencana untuk melawan pemerintah Bung? Enggak, maksudnya gimana sih Bung? Saya juga kurang ya. paham uh, Barangkali gini ya, uh, Barangkali Bang Andi ini mau buat pemerintahan kubu KLB hotel mana gitu? KLB enggak. hotel Bukan. Enggak ya? Tapi ya, enggak. enggak ya Ya mungkin juga maksudnya itu tadi kita harus mendukung ya pemerintah ya, gitu ya abungan ya. Iya Kita harus tetap di rumah, pakai masker Jangan lupa jalan-jalan biar bisa podcast terjalanan Oh iya iya iya ya, ya, Sebenarnya himbauan untuk di rumah physical distancing itu benar, itu anjuran pemerintah, mm -hmm. jadi oh. jangan sampai oh. uh, habis itu. ada habis, habis, habis. <laughs> jangan Ganti. sampai ada kluster-kluster nah, kluster baru covid-19 kan. ini, ya kan? apalagi ada kluster jalanan ya? nah kalau di jalanan itu boleh, <laughs> itu kan itu salah satu untuk menunjang perekonomian hmm. nah seperti juga kan uh, kampanye pemerintah tetap membuka tempat-tempat uh, pariwisata. -tempat jadi hmm. di jalanan itu nggak ada larangan sebenarnya, oh. jadi makanya Bung-bung uh, ini jangan terjebak oleh uh, retorika yang Bung ciptakan sendiri oh, iya, iya, Jadi iya, jangan iya. bilang uh, untuk mencoba melawan, jangan coba untuk ini nggak ada, Enggak jadi ada. sebenarnya bahasanya itu uh, tidak seperti itu Mungkin Betul. masuk Bung-bung ini kan uh, ingin mengikuti atau berperan aktif dalam uh, mengatasi COVID ya? Uh, uh, uh, melawan iya. Covid-19 ini. Jadi gini Bung Gembel. Tuh. Kami Ini ada satu lagi tapi Jadi uh, udah terbukti tapi kan tapi kami tira -tira. pintar kan? Iya. <laughs> jadi sebenarnya <laughs> apa ya? <laughs> Makanya kalau mau berbicara harus pintar ngeles. Iya. Oh. Gitu, uh, ya. Jadi kalau udah terjerat Jangan Bisa. lari, jangan diam karena lari dan diam itu tidak menyelesaikan mana. masalah. Ah, berarti Oke. itu belajar, bukan hanya di sekolah. Harus nah, flash juga. Tapi harus pintar, les. -les. Nah Keluarnya masalah yang bukan masalah jangan dipermasalahkan dan iya. bila keadaannya <laughs> tidak ada masalah harus menjadi masalah. Oke, iya. jadi pantas lah. Apa tadi, Bung? Jadi visi misi kita Oh <laughs> menjadi wali kota <laughs> mengungkap. Oh. Mem membahas hal yang tidak terbahas, -a -a. mempermasalahkan hal yang tidak jadi masalah. Ah, Mengungkapnya yang tadi yang mana? Mengungkap. Mengungkap, ada mengungkap tadi. Kasus apa Mengungkap. Ini? Mengungkap apa? Mengungkap apanya. apanya? Lalu tadi kan ada bilang ke Bung Arief tadi. Mengungkap, Gimana? Mengungkap. Ini kita kayak Kenta apanya. <sukur> <Dia sukur> <sukur> kayak Kenta udah. Iya, iya, iya. Ya, ya. <sukur> Jadi luar biasa ya, pant uh, luar pantas saja istrinya, biasa. istrinya hmm? tidak berkutik karena mereka ternyata panding leles. Oh. Bukan, bukan Anda salah. Kami bukan panding Jadi Kami ini orang-orang bodoh oh, yang iya. mau pintar. Ya, Maka kami mau belajar. Oh, Makanya kami nah, ngeles, ngeles, ngeles itu tadi. Ngel Oke okay, Bung Arief dan Bung Gempels, ini juga kita ada pertanyaan ya dari para netizen-netizen ya. Karena Iyi. ini kita juga live Iyi. sampai ke Somalia. <laughs> Menarik sekali. <laughs> <laughs> Menarik sekali sampai ke Somalia. Jadi ini pembajak-pembajak Somalia itu, oh, perompak Somalia. Ini, kita, ini lagi nonton mereka itu, itu di, di belakang mereka lagi say hello itu. Udah nyiapkan akambah Iya, Jadi ada pertanyaan ini dari mereka, pertanyaannya begini. Kira-kira uh, kapan podcaster ini bubar? <laughs> Jadi, maksudnya gimana? Bagaimana? Jadi, kira-kira uh, podcaster apa uh, tadi? Podcaster jalanan ini kira-kira kapan dia targetnya? Maksudnya, targetnya kapan itu bisa? bisa publik jadi ah, perusahaan, ah, ah, jadi, bisa, oh, buat CP, dapet enggak, gorongan. Enggak, enggak, enggak bukan. <laughs> bukan <laughs> gitu maksudnya Bambang. Jadi <laughs> maksudnya gini. Gimana maksudnya? Ungkapkan kan aja, Bung. Jangan malu-malu, jangan ditahan. Ungkapkan ah, aja. Dia panggung... -hmm. Orkester jalan ini panggung bebas. Bebas, Perk -perk -perk -perk -perk -perk bebas. bebas. Tidak iya. ada takut, prank. Iya. Tidak ada prank settingan. Mau menceritakan Bapak itu, mau menceritakan pemerintah. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Kapan saya ngomong? Ya silakan. Jadi begini, jadi pertanyaan dari Somalia tadi kan. Dari bahasa Somi. Ya, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi pertanyaan itu begini. Kapan kira-kira podcast perjalanan ini bisa go nasional? Maksudnya bisa bisa ngundang-undang narasumber yang tingkat-tingkat nasional. Oh. Najwa siap mungkin ya? Najwa siap. atau Jokowi Dodo, atau Raja Sasa. Heeh, begitu kan. Atau yang lagi hangat-hangat ini. Apa itu? Sultan Batugana. Gubernur Jawa Jawa Timur. Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Pak Ganjar, Ganjar Pranowo. Bukan, bukan. Itu Jawa Opipa. Tengah kan? Jawa, ya. Tengah. Jawa Timur. Oh, boleh Opipa, boleh Opipa oh, yang baru ulang oh. tahun. Oh, selamat ulang selamat tahun. tahun boleh. Opipa. Opipa. Opipa, selamat ulang tahun. Uh, panjang ya, ulang umur sama ya. apa wakilnya Kang Kamil, Kang... Kang Emil, Emil, Emil, Emil, apa? Emil, Emil Darda ya? Iya Darda, Darda. Suaminya apa? Selamat ulang tahun. Panjang umur. Batia, apa? Apa siapa? Salah artis Danti itu? Eka Santi. Bahdim, bahdim apa? Irfan, eh, bahdim. Eh. Bukan, bukan. <laughs> Udah gak penting? Bahdim, bahdidim. <laughs> <laughs> enggak, enggak benar. Amin. Ah, oh, iya, ternyata kari. dibisiki okay. oleh Mang Jaja dari belakang. Terima ya. kasih Mang Jaja. Seratif untuk Untuk itu ya, jadi... Mang Jajah. Ini ada nggak rencana mengundang tokoh-tokoh nasional? Belum, kira -kira. belum. Kemarin. Belum, yang ditanya mereka. <laughs> Kita bertanya. Iya, iya, iya. Kemarin sempat mau undang bule opipa, namun karena bule opipa lagi sibuk uh, ngurusi ulang tahun, iya, jadi pasca. mungkin di pending. Ya, hmm. uh, uh, udah gitu Pak Prabowo, Pak Prabowo, iya mau diundang, lagi namun, sibuk buat pasukan baru ya, iya, pasukan baru, iya, ini, karena pertahanan ini. Uh, nasional Pertak lagi ada mungkin. Goncangan lo perlu enggak bukan enggak bukan perlu diperkuat upgrade ya upgrade, uh, ya. upgrade, uh, ya. upgrade bukan goncang anjing kayak wayang ya iya goncangan anjing atau Jukil apa Pak Ginanjar Pak Ginanjar Ginanjar Iya. yang katanya enggak diundang halal bihalal. oh <laughs> Pak Ganjar iya Janjar. Ya soalnya kemarin ada salah satu organisasi terbesar di terbing tinggi, ah. organisasi pemuda itu halal bihalal ah. Pak Ginanjar nggak diundang. Ya gimana mau ngundang Pak Ginanjar? Ini yang diundang Pak Ginanjar atau Pak Ganjar? <laughs> <laughs> Ginanjar, Ginanjar itu pelawak, Bung. <laughs> oh, iya. iya maksudnya iya, Pak sama Ginanjar. Haji sama Haji Bolot. Oh, Haji Bolot saya kira Pak Haji Gub Haji tadi. Oh enggak. Buka, Buka. Ya. Buka. Jangan salah pemahaman. <laughs> iya, <laughs> iya, iya, iya. Ginanjar toh. Bung mau menggiring saya ya. <laughs> Uh, uh, jadi, uh. Yazi Bolot gimana mau ngundang orang dia pun gak dengar. Melalui Mali Tomtong. Oh iya oh, iya, Mali, Mali, iya, iya, iya, iya. <laughs> Itu topi Bang Mali. <laughs> oh, iya <laughs> Topi Bang Mali dipakai oleh Bung Ipul ya. <laughs> Oke, <Okay>. uh, <laughs> jadi ini harapan anda berdua lah. Gak ada. <laughs> Oh iya, tentu ditanya harapannya untuk podcast jalanan ke depannya mungkin, iya. bisa dijawab. Ada ini berharap apa? Gitu. Kami berharap ada yang uh, memberi kontribusi kami, kamera yang bagus, iya. uh, baru kami Yang juga minimal. Ini... Eke lah, eke ya, iya. ini bagus, Bu. Nah, Canon untuk Canon bisa masuk ya, Bu. Bisa ini? dipersilakan ya, untuk Canon. Uh, uh. Masuk. Absent, ya, tapi absen. yang kualitasnya eke. Kalau 4K mungkin masih dipikirkan iya. Bu, ya. Iya, 4K udah gak bisa 8K ya, kalau bahasa Indonesia-nya. Oh, iya, oh. lalu harapannya lagi ya, tadi. ngerti gak? Ngerti gak? Nih? Gak, gak tau, udah biarkan enggak, aja lah. Baru kami berharap ya, kami bisa terpilih enggak. jadi wali kota amin, kota bini. Iya, uh. jadi... Sejahtera belum tentu suram pasti. itu <tuk> ya. Jadi, kami uh, jalur independen juga enggak, enggak perlu cari uh, sampan. Oh, kami oh, cumannya kami cuma nyediakan fotokopi mesin fotokopi dua iya. biji aja. Oh, luar biasa, luar biasa. Itu, itu modal terbesar. Jadi, real kami. kan rencana kami kan nyata, Nyata, nyata. rekan kan? Benar kan? rekan rekan rekan kan? rekan rekan Karena kami akan nanti kalau kami jadi terpilih jadi rekan kota rekan rekan rekan rekan rekan rekan Induk siapa? Pasar Induk, Pasar Induk. Induk apa ini? Induk kuih pasar? Nih. Oh, pasar, pasar, pasar, ya. pasar Induk. Paham pasar gak? Iya, paham paham, paham, paham, paham. Lalu pasar kami Indo. akan membuat... eh, uh, apa namanya? Membesarkan lapangan... apa ini? Lapangan TNI, lapangan TNI... outdoor yang, di mana? Di lantai dua kantor Wali Kota. Bukan, Engga, lapangan tenis kan ada yang di lagi Di komplek nganggur. pemerintahan kotaku ini uh, uh. Oh. Kolam renang lah usul saya Kolam renang, renang udah ada Tapi udah. Di, iya disitu buka, situ tutup uh. Makanya Loh. akan kita buka lagi iya. Rencananya Terus. diapakan itu? Kolam Apa? renangnya dibesarin atau dikecilin? Enggak, nanti kita Ganti kita, panas Ganti Kita transformasi panas. jadi Kolam ikan, Ko, ah kolam ikan cupang, Kola, kalau cupang. Oh, kalau karena Mikan. situ jentik, jentiknya ada banyak, dan apa kutu oh. airnya ada banyak. Terus sama satu lagi, Bung, jangan lupa kan Eh, uh, uh, lemang, tempat enggak, enggak, tempat ini Pramuka, Pramuka, oh. tempat Pramuka, ah, Pramuka oh. itu akan kita buat. Itu, oh uh, logonya dirubah. uka uka uka, -uka. uka, -uka. tempat oh, uka, -uka. Uka, -uka. uka uka Karena di situ, hasil itu di situ, di situ, di situ, di Ah, jadi kota, eh, kalau kita terpilih jadi wali, wali kota. kota dan wakil wali kota kota ku ini, mm -hmm. itu akan kita jadikan tempat apa, Bung? Tempat, tempat apa? Karaokean? Karaokean? Enggak, enggak. Tempat rukyat masa. Oh rukyat masa. Oh, rukia masa. Iya. Untuk masyarakat masyarakat ya. Atau kepala iya. dinas kepala dinas? Iya. Kepala dinas iya. kepala dinasnya dulu. Waktu enggak. kami akan melantik kepala dinas baru kami rukyat di situ oh. atau kami kami apa namanya? apa nih isolasi dulu selama tiga bulan di situ tanpa makan dan minum. Gak, mungkin bisa hmm, nanti biasa, juga kita ya. buat gerakan Bung apa ah, Jambore ya? Nasional jambore. atau Jambore Daerah yeah. atau Temu Pecinta Alam Nasional. Oh, oh, iya. Iya. Menarik sekali menarik, oh. iya. menarik ya menarik iya. sang luar biasa. Jadi karena kita udah ada tempat jadi kalau masalah iya. ada Jambore Pramuka ngapain minggu-minggu cari tempat. Iya. Situ, tapi tapi uh, Bung bukannya di kotaku ini ada kolam renang tahunan. Tahunan. Ya. Oh banjir, banjir, banjir. banjir. Oh, bilang banjir aja oh, takut. Jangan takut, banjir. Gitu. Eh, iya. Oh, itu banjir. banjir. banjir. Ya. Saya kira memang kolam renang khusus dibagi setiap kelurahan. Nanti nah. waktu kalian jadi wali kota-kotaku ini akan kami <tuk> uh, perbesar dan perdalam lagi banjirnya. <tuk> luar biasa. <tuk> biasa. Nah, jadi akan kita bangun bendungan di pinggiran Kale tinggi. Di pinggiran kali tinggi bendungannya sampai ke laut. Iya. Jadi tinggi karena kalau Uh, berbatasan dengan tanah nggak terlalu tinggi jadi nanti laut pasang meluap lagi, lagi. Ayah, iya. oh, jadi di tinggi. Di gigi, gini, ada peluncurannya? enggak jadi dinding pembatas air itu biar supaya nggak meluap ke darat, keluar ke darat jadi dinding itu. 10 dari... meter, 10 meter lebih. iya kira-kira tembok besar Cina. gitulah kalau memang mampu nih. oh luar biasa. Luar biasa. Anda. kalau ya itu akan terarisasi. Ya itu sampai laut karena kalau sikir-sikir aja. Yang di hanya yang di bendung, yang di dinding itu aja yang gak kena banjir sampai laut. Iya, ya, sampai, sampai laut. laut. Yang di daerah yang di dinding aja banjir, yang gak kena banjir. Yang di iya. daerah yang gak kena dinding pasti banjir bung. Iya, luar biasa saudara-saudara ini. Air mengalir sampai laut. Iya jadi ini visi-misinya saudara-saudara sangat mustahil terjadi. <laughs> <laughs> ini luar biasa Bukan. sekali. Uh, no, makanya kalau mustahil jangan dibangun dinding tanam aja pohon. Ah, iya. Tanam pohon. Kembalikan fungsi daerah aliran sungai itu sebagaimana mestinya. Bener. Sesuai peraturan pemerintah. Hijau. Ya? Hijau. Hijau. Hijau. Iya nih. jadi kan ada... Uh, Daerah resapan, daerah aliran sungai itu uh, harus seperti apa? Harus tanah, harus ditanami pohon biar enggak erosi. Kalau uh. saya tadi uh -huh. sebelum itu terrealisasi, makanya uh -huh. saya akan membuat kotaku ini ini banjirnya makin dalam. Tuh, kenapa? Jadi nanti bantuan dari pusat pusat dan luar negeri akan jatuh oh. kemari. Barulah oh. dibuat tadi iya, itu. bendungan sampai laut tadi Ia, ya. Ada ya, tembok dinding. Ya, dan nanti kan pasti proyek-proyek eh uh, Pada datang, nawarin bantuan kemitraan. Oh, kan. Uh, ya karena bisa dijadikan apa? Panjat dinding kalau tinggi? Iya kalau oh. udah tinggi kan Loh, bisa jadi panjat dinding. Tengok di kota ku ini sekarang ada nggak panjat dinding? Nggak ada Bung. Ada. Oh ada Bung, ada. cuma dindingnya terbatas, itu pun jam 12 malam Bung panjat dindingnya. Da itu nyuri walet. Iya. <laughs> Dan nanti juga kami akan uh, mengembangkan rumah sakit umum kotaku ini besarin lagi Oh iya kami upgrade lagi da, uh, biar bisa apa namanya Bung nggak perlu orang keluar-keluar lagi ya, ya udah sakit-sakit sakit itu ah, operasi bisa drive-thru bisa drive-thru iya, gitu -gitu. iya sekalian juga disitu juga nanti pemakamannya <laughs> di, di rumah sakit itu iya, di rumah sakit iya. iya di lantai bawah atau lantai iya, nanti kita lihat lantai kita, yang iya. gak, tergunakan. Iya. Di situ dimakamkan? Iya, kami Berarti biasa intinya ya. bencana adalah proyek. Proyek, iya. Segala akan jadi proyek. Anda ini luar biasa sekali? Iya. Saya berharap Anda tidak jadi wali kota. <laughs> <laughs> <laughs> uh. Oke, okay. nah jadi uh, saya rasa udahlah ya. Udah? Boleh, boleh. boleh Capek lah ya kan? Karena saya pun gak ngerti nih. Uh, ini apa? berarti gitu? belum lulus sore ini ya Bung jadi ya. Ah, jadi eh. jadi saudara saudaraku ya ternyata ngomong itu gampang <laughs> mudah mikir yang susah <laughs> tapi di belakang <laughs> di belakang saudara-saudara <laughs> tapi kalau ngomong di depan sulit saudara-saudara benar-benar iya ada orang yang biasa nangani orang Ya kan sambil marah ini ketika ngomong di depan nggak bisa dia saudara-saudara. Benar benar benar. Nah, itu ada yang biasa dia nangani jemaah ini ngomong di depan nggak bisa dia saudara. Jadi benar benar benar. Jangan sepele dengan ngomong di depan barang seperti ini. Sulit. Ya. Uh, uh, apa apalagi yang barangnya kepalanya Bule. besar. Bule. <laughs> nah itu ya. Jadi hati-hati ya bagi ibu-ibu ketemu barang yang seperti ini harus apa ya waspada. Oke okay ya. Nyebrang jadi, juga hati-hati nyebrang, Enggak <laughs> harus ini aja, nyebrang juga hati-hati. <laughs> Oke okay lah ya jadi uh, ini aja lah dulu ya untuk kalian yang kepingin lagi kami bajak ininya segera komen. Boleh, Ya segera komen, komen di bawah ya. Kalau sampai 200 komenan yang meminta kami untuk membajak lagi, kami pastikan ini akan kami alih fungsi menjadi kami. Oke <laughs> <laughs> ya? Oke okay ya. okay, di uh, ya Abang lagi. Ya. Ya, abang itu lagi, abang itu lagi, <sukur> abang itu lagi, abang itu lagi. <sukur> Oke, okay. uh, silakan komen ya, abang itu lagi. Karena baru kali ini podcast terjalanan tebing tinggi di -kan sampai ke Somalia. Hahaha. <laughs> uh, itu kenapa? Karena kami punya saudara di Somalia. Ada, okay. ada. Saudara abangnya di Afrika Selatan. Ada, sayang ada. Ada, ada, ada. Ya, jadi ada yang mau dibilang lagi, bang Andi? Udah, ditanya. <sukur> tengok guys, lupa. Ah, ini. Kata kuncinya ada, adalah ada. lupa. Guys atau guest guys Jadi kalau dua orang ge Oke. Eh Depi ada yang mau dipertanyakan? <tuh> Mungkin Depi ada yang mau ditanya di podcaster jalanan langsung live ini. Kosong ya, Bang ya? Uh, Oke, iya. kosong. Jadi, jadi guys, ya di sini ya. di sini kita ada satu Eh, uh, apa ya? Eh, uh, rekan ya, rekan kita yang baru berduka cita ya. Hmm. dia baru ditinggal, ditinggal, ditinggal lari, ditinggal lari. Jadi, untuk Anda yang mau nanti bisa coba komen di bawah dengan DP 5 juta <tuk> ya. DP 5 juta, angsuran tujuh ratus ribu selama lima tahun. Oke okay ya, jadi okay. itu aja lah ya. Tadi kami cuma iklankan dia karena kami tadi sudah dikasih rokok dua bungkus. Dari rokok Suryani, <laughs> oke, jangan lupa ya untuk, untuk apa? Hashtagnya hashtag apa gitu lagi, apa gitu lagi. Abang iya, itu lagi. Okay, nah, ya. okay. jangan lagu Indonesia, lagu, lagu apa lirik lagu baru hashtag. Iya, iya, bisa, okay, ya. ya. Nah untuk para su para subscriber ini ya, Subscribe. Su untuk subscribe berapa tadi? Satu juta, satu, juta. Satu, satu juta. juta, satu juta. Ada giveaway menarik dari kita. Iya, iya, ya, bukan begitu, Bung Bima? Ada. Ada. Ada. Ada. ada, ada, ada, ada, bisa baju saya gp nya apa? Menarik, menarik kok truk. pakai baju. Menarik pakai tali tambang. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Luar biasa sekali Bung Andi ya. Tadi dia mancing <laughs> saya ketika saya bilang dia menjatuhkan saya. Maka sebenarnya bukan, dia ini siapa? Oke, menjatuhkan. <laughs> okay. menarik dari kita ya Bung ya. Oke okay, luar biasa Podcaster. sekali ya. Podcaster jalanan. Yang penting ialah. Yang penting podcast. Anda bilang ialah. Oh iya. Pulang ulang hmm. Tengok. Podcaster jalanan yang penting. Pak. iyalah <laughs> Ini ini jangan dipotong-potong ya. Karena ini nilai jualnya. Tuh. Oke, okay Oke? Oke ya. Sudah. Ya. Okay. Okay ya. Ini apanya? Nyulahinya macam mana? <laughs> udah, udahin <enak> aja. <laughs> udah, udahin aja. Udah kasih kopi kita. Udahin oh iya, udah. udah, aja, Udahlah udah ya? Iya, iya. oke. Okay. Salam, salam. Oke okay ya. Untuk Anda yang belum menonton cepat ditonton kalau tidak Anda rugi. Iya, ini tontonan diapus. yang mendidik. Ini mendidik. <laughs> yeah. ya, ini tontonan yang mendidik dari podcast terjalanan, dipanasi ya. kali ya, mendidik. Iya. Dipanasi Biar apa ini? <laughs> mendidih. <laughs> mendidik, mendidik, oh, mendidik. Mendidik. Mendidik, bukan mendidih. Ha. Mendidik untuk Anda semua karena Anda enggak dapatkan informasi selain di sini yang memang yang memang lurus. Iyalah. Iya, ah itu dia. Oke okay, ya. Jangan lupa sub apa tadi sub sabre, <laughs> <laughs> jangan lupa like dan dan sabre podcaster jalanan. Oke okay, ya, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.